Tang sejatera setiap ini dari mati angsal bantuan apa-apa ini ini Bimawan angsal bantuan dikongsasi sepindah angsal 750 bantuan yotro bantuan yotro aku ngidumas napa-napa ini-ini aku bisa gendakar aku bisa diobat terus niku pak aku alhamdulillah buat Jadi membantu Alhamdulillah mengurangi heban kebutuhan Itu bagi sudah ada perhatian dari kami yang tidak punya anak, tidak mampu, ada yang memperhatikan itu sudah Alhamdulillah Mas Paling amanat, saking ingin dengan, ya kalau mati lalu, mati lalu, saya seduh Kalau mati lalu sangat, ngibah,